Kak, nanya dong, kalau masuk sekolah teologi, kita belajar apa apa aja sih? Terus, kalau lulus jadi pendeta nggak? Kenapa gereja tidak boleh ikut politik? Padahal, kita kan harus tunduk sama pemerintah. Hmm. Kitab Sirak itu bahasa Indonesianya apa ya? Di Alkitab surat apa? Sirak, saya juga <laughs> saya belum paham nih. enggak? Kenapa kebangkitan Yesus pada hari ketiga? Apakah ada alasan tertentu Atau hanya nubuatan Dari perjanjian lama Suami saya ditawarkan untuk Ditabiskan jadi pastor di gereja kami hmm. Sebagai istri Saya diminta dukungan dan doa Bisakah dijelaskan Apa apa yang menjadi Tugas seorang pastor <tuk> Oke kayos mau nanya lagi nih <tuk> ya. Kak nanya dong Kalau masuk sekolah teologi, kita belajar apa apa aja sih? terus, kalau lulus jadi pendeta nggak? pendidikannya berapa lama? Hmm. Uh, sekolah teologi itu pada dasarnya hampir sama dengan universitas-universitas atau fakultas-fakultas lain ya jadi ada uh, MKDU-nya ada mata kuliah keahliannya dan sebagainya ya kalau mata kuliah dasarnya ya sama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi atau fakultas-fakultas jurusan-jurusan yang lain lah ada Pancasila, ada bahasa dan sebagainya itu sesuatu uh, yang biasa, tapi kalau uh, keahlian di sekolah teologi itu sebetulnya ada banyak jurusan uh, setidaknya ada yang disebut uh, teologi untuk calon pendeta biasanya atau calon dosen kemudian ada jurusan kepemimpinan leadership hmm. Ada juga jurusan pastoral counseling, itu biasanya kalau mau jadi gembala atau mau jadi pendeta jemaat sebaiknya mengambil jurusan ini. Lalu kemudian ada jurusan pendidikan agama Kristen atau yang kita kenal dengan istilah PAK. Tapi kalau di era sekarang orang tidak lagi menyebut pendidikan agama Kristen, tapi menyebutnya pendidikan Kristiani. Lalu kemudian ada juga jurusan musik, musik gereja. Ada jurusan administrasi gereja dan sebagainya, ya. Tapi mungkin yang paling populer sekarang, ya, jurusan pastoral. Pastoral itu penggembalaan, ya. E, kemudian jurusan PAK, ya, calon-calon guru dan macam-macam lah. Jadi, tergantung ini mau masuk sekolah teologi, ya, mau masuk jurusan apa. Hmm. Kalau misalnya tadi dikatakan harus jadi pendeta, ya, itu berarti dia ngambil jurusan pastoral atau teologi, lah. E, Nah di teologi itu banyak yang kita pelajari Kadang-kadang ada orang bilang masuk sekolah teologi itu cuma baca-baca Alkitab doang hmm. Padahal <laughs> pendalaman Alkitab itu uh, Saya dulu zaman saya kuliah dulu Mata kuliah yang berkaitan dengan Alkitab itu khusus perjanjian lama aja, aja dua, Ada berapa banyak mata kuliah Mulai dari uh, pengantar perjanjian lama Kemudian masuk studi Survei perjanjian lama, lalu kemudian uh, Studi perjanjian lama Teologi perjanjian lama uh, Tafsir perjanjian lama, baru kemudian Teologi perjanjian lama Itu baru perjanjian lama aja, udah ada lima 5 mata kuliah Belum lagi mata kuliah penunjang perjanjian lama Seperti bahasa Ibrani hmm. uh, Kemudian bahasa Yunani Dan sebagainya Bahasa-bahasa Dan ada lagi ilmu-ilmu lain Seperti ilmu tafsir Atau yang disebut hermeneutik Uh, ada yang namanya homiletik, homiletik itu ilmu berkhutbah dan macam-macam lah yang kita pelajari di uh, sekolah teologi ya. Itu kalau kita mau jadi pendeta. Kalau mau hmm. jadi guru ya sama kayak uh, apa jurusan-jurusan pendidikan yang lain. Ada jurusan membuat kurikulum, jurusan uh, eh, apa mata kuliah yang bicara tentang kurikulum, mata kuliah yang <kuh> bicara tentang strategi pembelajaran dan sebagainya jadi tergantung kita mau ngambil jurusan apa dan masuk sekolah teologi itu tidak harus menjadi pendeta tergantung sekali lagi jurusan yang dia ambil, misalnya kalau dia ngambil jurusan kepemimpinan ya bisa saja dia menjadi pemimpin lembaga-lembaga pelayanan atau pemimpin institusi-institusi Kristen ya bisa saja dia ngambil itu kalau dia ngambil jurusan PAK ya udah pasti dia jadi bukan udah pasti sih kemungkinan besar kemungkinan besar dia jadi guru, guru. ya istri ya. saya gitu kan ya tapi gitu. sudah <laughs> di rumah kan <laughs> sekarang ya tapi ada juga yang ambil pak tapi dia jadi pendeta hmm. uh, kalau pokoknya pendeta itu lebih ke arah panggilan lah hmm. kita merasa kita dipanggil enggak untuk menjadi pendeta hmm. jangan karena oh saya mau masuk sekolah teologi supaya jadi pendeta belum tentu belum banyak betul. orang masuk sekolah teologi di tengah jalan berubah pikiran ternyata jadi lebih hmm, ini juga ada ada, ada yang jadi pebisnis uh -uh. padahal sekolah teologi ya ya kan ada yang kerja di bank yeah. ya kan jadi nggak uh, <tuh> harus menjadi Pendeta. Uh, pendeta ya kan banyak yang salah jurusan lah hmm. yang nggak nggak harus politeologi ya sih ada orang jurusan ekonomi juga jadi yeah. programmer saya kan. gimana jurusan komputer <laughs> kerjanya <Yeah>. beda nah, <laughs> makanya jadi uh, di Indonesia udah biasa lah orang hmm. salah jurusan ya hmm. oke okay, kita ke pertanyaan selanjutnya hmm. di sini dibilang kenapa gereja tidak boleh ikut politik padahal kita kan harus tunduk sama pemerintah Ya, uh, sebetulnya gereja harus, bukan tidak boleh, wajib ikut politik. Karena gereja adalah bagian dari sebuah negara. Uh, tetapi yang dilarang itu atau yang dipisahkan dari gereja itu adalah politik praktis. Artinya gereja terlibat dalam politik praktis. Misalnya gereja mendirikan partai. Hmm. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena... Uh, gereja itu melayani semua orang. Hmm. Uh, misalkan contoh, misalkan saya gabung ke Partai, misal katakanlah, misalnya PSI atau Partai PDI Perjuangan atau gabung ke demo, Demokrat. Lalu ada jemaat saya yang ternyata memilih, misalnya NasDem, hmm. uh, Gerindar, eh, Gerindra, hmm. dan sebagainya. Pasti akan ada gimana ya? ketika terjadi pemilihan umum ya pasti suasana konselingnya suasana pelayanannya itu akan terpengaruh hmm. dengan kondisi politik yang ada apalagi kalau kita tahu oh ini memilih partai yang berseberangan dengan saya yang mungkin kita uh, secara manusiawi akan ogah-ogahan kalau melayani hmm. dia padahal gereja itu harus melayani semua orang nah kayak saya pernah diundang had, uh, untuk berdoa di Partai Demokrat pada waktu itu Demokratnya AHY sedang ber apa itu namanya konflik dengan Demokratnya ya, siapa lah itu sempat heboh pada waktu itu ya Mul, Muldoko, Muldoko ya. ya. Nah saya waktu itu diundang oleh Demokratnya AHY dan harus berdoa di sana. Uh, Waktu itu sempat sempat bingung juga gimana ini kalau diajak berdoa di sebuah partai. Hmm. Saya konsultasi ke Sinode, konsultasi ke PGI dan kemudian dikatakan ya kita kan harus melayani semua orang. Jadi ketika dia datang meskipun dia menggunakan label partai dan partai itu mungkin bukan pilihan kita maka kita tetap harus datang untuk melayani mereka, mendoakan mereka, ya kita datang berdoa, tapi kita bukan berdoa supaya menang, hmm. bukan itu tetapi kita berdoa supaya kita arahkan supaya mereka menempuh jalur yang sebenarnya uh, dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, ya itu doa kita ya, karena hmm. kita kan uh, apalagi dunia politik itu kan dunia yang serba abu-abu ya jangan-jangan <laughs> ya. misalkan kita mau berdoa, mereka menang, tapi ternyata mereka menggunakan cara-cara yang tidak benar. Betul. Nah, itu jadi gak bagus. Justru kehadiran kita di situ malah uh, jelek. Jadi, kita datang mendoakan supaya mereka menempuh cara-cara yang baik, tidak melakukan kecurangan-kecurangan, dan memperoleh hasil yang menyenangkan semua pihak hmm, ya gitu hmm. berarti intinya pokoknya uh, kita berpolitik ya silakan mas masing-masing yeah. gitu kan hmm. tapi urusan gereja ya gereja nggak berpihak ke salah satu hmm. uh, semuanya tetap Ya gereja dalam pengertian institusi ya. Mm -hmm. Ya misalnya kayak kita GKRI diaspora kupilas. Oh kita menjadi gereja yang memilih partai ini yang nggak nah, bisa. bisa. Mm -hmm. Oke okay. yeah. paham-paham saya. Mm -hmm. Semoga pemirsa juga paham ya. Mm -hmm. <laughs> Oke okay, terus ini ada pertanyaan lagi. Hmm, Shalom Rob Yosi mau nanya mm -hmm. kitab Sirak itu bahasa indonesianya apa ya? Di Alkitab surat apa? Sirah. Saya juga saya belum paham nih nggak, nggak pernah tahu kali saya <laughs> <laughs> Kalau orang-orang protestan Sebagian besar Nggak kenal dengan kitab sirah Tapi kalau orang-orang katolik Pasti tahu hmm. kitab sirah Jadi uh, Tidak banyak juga orang protestan yang tahu Bahwa alkitab perjanjian lama katolik Dengan protestan itu berbeda hmm. Jadi di gereja katolik Ada tambahan tujuh kitab Yang disebut deuterokanonik jadi kitab-kitab yang uh, perjanjian lama, perjanjian baru yang kita punya sekarang, yang di gereja protestan, itu disebut protokanonik. Lalu kemudian ada yang disebut deuterokanonik, kanon yang kedua, itu tambahan tujuh kitab. Nah, salah satunya ada kitab sirah, ada kitab kebijaksanaan, ada kitab Tobit, ada tambahan pada kitab Daniel, tambahan pada kitab Esther, dan... Uh, dan seterusnya. Jadi ada ada 7 kitab lah tambahan di kitab Makabe. Itu ada di dalam <coughs> uh, Alkitabnya Gereja Katolik. Nah, di mana kita bisa dapatkan ya di Gereja Katolik pastinya. Hmm. Kita kalau di uh, saya pernah datang ke toko buku uh, BPK Gunung Mulia. Di sana ada kok dijual Alkitab yang ada tulisannya Alkitab Deiutiro Kanonika. ya nah, artinya di dalam Alkitab situ ada kitab Sirah. Sirah hmm. itu sebetulnya lengkapnya itu Yesus bin Sirah. Jadi hmm. nama nama salah satu tokoh di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau di teologi itu disebut interintertestamental ada di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada periode kan yang tidak diceritakan dalam Alkitab. Hmm. Nah, periode inilah yang dicatat dalam kitab-kitab deuterokanonik. Hmm. gitu, nah itu termasuk Yesus bin Sirah ada bahasa Indonesia-nya ada, cari aja Alkitab yang judul depannya itu tulisannya Alkitab Deuterokanonik pernah sih hmm. saya lihat, yang iya. depannya ada itu ya, nah, kayaknya hmm. ada, tapi iya. saya nggak pernah buka karena saya pikir sama Alkitab, hmm. oh ternyata ada, spesial. Ada, oke, oke. Iya. kita pertanyaan selanjutnya, <kuh> loh kan masih dalam masa pasca ya, hmm. shalom Pak Pendeta mau tanya, kenapa kebangkitan Yesus pada hari ketiga, apakah ada alasan tertentu? Atau hanya nubuatan dari perjanjian lama? Maksudnya kenapa tidak di hari kelima, enam, tujuh? Hmm. Itu. Mohon pencerahannya. Ya, lebih kepada penggenapan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Hmm. Jadi tiga hari lamanya, misalnya dalam kisah uh, Yunus di perut ikan, itu kan ada tiga hari tiga malam, kemudian uh, pemaknaan angka tiga juga dalam tradisi Ibrani itu kan angka tiga itu termasuk salah satu angka yang punya makna penting. Jadi di samping angka satu, angka tiga, angka lima, angka tujuh itu angka-angka yang punya makna penting di dalam tradisi orang-orang uh, uh, Ibrani ya. Kalau di di Tuliskan dalam angka Ibrani itu kan angka tiga itu alef bet gimel ya. Uh, gimel itu secara harfiah itu artinya ontah ontah itu mm -hmm. uh, dia sering digunakan sebagai lambang apa istilahnya itu ya seperti tanggung jawab atau beban dan uh, apa kalau mau disebutkan di situ ya lebih, lebih kepada gambaran seseorang yang memikul tanggung jawab lah kira-kira seperti itu dan Yesus itu kan masuk ke dalam ke dalam menanggung beban atau menanggung dosa dari setiap umat manusia itu kalau gambaran secara uh, angka di dalam tradisi Ibrani. Hmm. Karena dalam bahasa Ibrani itu kan semua angka itu punya makna. Angka 4 misalnya sering digambarkan dengan angka pencobaan. Makanya Yesus itu dicobai 40 hari 40 malam itu hmm. kan ada, ada maknanya. Orang Israel di padang gurun 40 tahun itu hmm. uh, semua Pemilihan angka itu selalu ada makna teologisnya itu kalau cara berpikir orang perjanjian lama, sehingga ada yang bilang sebetulnya angka-angka yang disebutkan di dalam Alkitab itu bukan angka sebenarnya, jadi bukan uh, 40 hari, bisa saja cuma 39 hari, atau hmm. mungkin cuma 30 hari, atau mungkin lebih 50 hari, tapi karena uh, orang menggambarkan uh, penderitaan itu dilambangkan dengan angka 4, maka dipilihlah kelipatan 4, 4, 40, 400 dan sebagainya e, samalah misalnya e, 7 ketika Yesus mengatakan kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali karena 7 itu kan angka sempurna jadi kita harus melakukan e, apa e, pengampunan itu tidak setengah-setengah, nah jadi e, 3 hari kematian Yesus itu lebih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 eh uh, pastor dalam pengertian apakah dia menjadi gembala ataukah dia hanya menjadi pendeta? Mungkin hanya jadi kali soalnya di sini dia Nggak ngasih penjelasan. Nah, kalau uh, ya ya karena kita nggak tahu ya dia mau minta mm. mau jadi gembala atau mau yeah. jadi uh, pendeta, kita mulai aja dulu dengan gembala. Gembala itu tanggung jawabnya ya sesuai dengan uh, namanya gembala, berarti kan dia menggembalakan. Nah, ketika dia menggembalakan itu berarti dia memimpin memimpin dan uh, semua tanggung jawab ada di di tangan dialah lah pengambilan pengambilan keputusan tapi semua ini kembali ke sistem gereja ya masing-masing hmm. gereja punya sistem sendiri-sendiri misalnya ada sistem kongregasional sistem sinodal sistem uh, presbiterial dan sebagainya uh, misalnya gereja-gereja seperti uh, GPIB gereja saya dulu gemim itu menganut sistem presbyterial sinodal jadi ada sistem majelis jemaat majelis jemaat yang mengatur apa namanya gereja itu hmm. termasuk mengevaluasi pendeta memilih dan mengangkat pendeta itu majelis jemaat hmm. ada gereja yang sistemnya itu kongregasional kayak gereja kita kan sebenarnya masuk dalam sistem kongregasional kongregasional itu artinya setiap gereja lokal itu memiliki otoritasnya sendiri. Biasanya pemimpinnya itu adalah gembala sidang. Kalau di gereja kita sistemnya seperti itu. Pemimpin tertinggi itu adalah gembala sidang. Dia yang mengangkat majelis, dia yang memberhentikan majelis, dan dia juga yang mengangkat pendeta, mentabiskan pendeta, dan seterusnya. Itu kalau gembala. Jadi dia lebih ke... Uh, lebih kepada pemimpin gereja lokal. Tapi sekali lagi ya kembali ke sistem gerejanya. Kalau dia sistemnya kongregasional maka gembala itu akan menjadi seperti itu. Jadi pemimpin uh, gereja lokal. Nah kalau pendeta, pendeta itu atau pastor itu kan. Pastor itu kan dalam bahasa uh, latin itu kan sebenarnya lebih kepada gembala. ya Arti harfiahnya pastor itu ya gembala. Jadi tugasnya itu ya. Me, kalau ada gembala sidang ya dia men, mendampingi gembala untuk uh, menggembalakan uh, jemaat itu peran penting seorang uh, pastor, seorang pendeta <tuh> nah, kenapa gereja ketika mengangkat pendeta itu atau pastor itu biasanya meminta persetujuan pasangannya baik Suami atau istri tergantung siapa yang diangkat Kalau istrinya yang diangkat jadi pendeta berarti minta persetujuan suami Kalau suami yang diangkat pendeta minta persetujuan istri Karena uh, pekerjaan pendeta itu bukan pekerjaan yang mudah Dia hampir tidak ada liburnya hmm. uh, Hampir 24 jam itu dia dedikasikan untuk pelayanan Saya jadi ingat dulu saya dengan Bu Gembala Nah, satu ketika kami pelayanan itu bertubi-tubi. Jadi, ada orang sakit, kita lain datang doa, lalu kemudian habis itu diajak oleh satu keluarga yang sedang berantem. Suami istri kita datang dampingi, eh, apa melakukan konseling, menyelesaikan masalah, lalu kemudian eh, ada jemaat yang ulang tahun, kita mampir dulu doa ucapan syukur. Habis itu pulanglah ke rumah nyampe di rumah itu hampir jam satu malam hmm. itu hari Minggu saya ingatnya hari Minggu dan kita masih pakai baju pendeta hmm. karena habis uh, habis khotbah juga di ibadah minggunya masih pakai baju pendeta sampai di rumah jadi itu betul-betul terasa legah banget ya ketika udah sampai di rumah uh, duduk di atas kasur aja rasanya udah semua beban itu semua masalah itu uh, bukan semua beban itu plong lah kira-kira begitu. Nah, ketika baru mau mandi itu malam itu di jam satu itu baru mau mandi tiba-tiba <coughs> dapat telepon. Uh, Ibu Gembala ini ada ada yang meninggal dunia <coughs> dan sekarang sedang dicari uh, apa namanya itu rumah duka kemungkinan besar akan ada di rumah duka ini, kalau nggak salah waktu itu di uh, apa, dermais, kalau tidak salah ya, uh, kemudian langsung pada waktu, pada saat itu juga, tinggal cuci muka aja, udah nggak mandi langsung ganti baju langsung ke rumah duka sampai di rumah duka keluarga yang ditinggal ini betul-betul terpukul, karena mereka betul-betul nggak -betul siap kehilangan orang yang meninggal ini jadi kita harus dampingi, kita harus kasih penghiburan, belum lagi kita harus siapkan ibadah-ibadah untuk pemakaman dan sebagainya. Dan itu baru kita baru pulang itu sampai ke rumah itu sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi sementara jam 10-nya kita sudah harus ibadah penghiburan. Jadi hampir tidak ada jam untuk istirahat. Makanya mungkin karena itulah banyak banyak sekali pendeta yang mati muda. Hmm. Mati karena hmm. <laughs> sakitnya kadang dia tidak tidak rasa karena uh, bayangkan saja seorang seorang pendeta itu dia harus berusaha untuk selalu tampil bahagia tampil bersuka cita di hadapan jemaatnya hmm. jemaatnya lagi mengeluh mungkin hari ini sudah tidak ada makan padahal dia sendiri sedang tidak ada makanan di rumah itu pernah sering terjadi tapi kita harus selalu memberikan support, memberikan motivasi, memberikan dukungan, jangan sampai dia putus asa, jangan sampai dia uh, lemah imannya atau kemudian memutuskan hal-hal yang <coughs> yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu itu yang harus dilakukan oleh seorang uh, pendeta. Karena kalau pendeta bayangkan kalau pendeta itu tiap hari mengeluh aja di atas mimbar atau mengeluh di hadapan jemaat, ya lama-lama jemaat juga <coughs> pusing sendiri kan. Kita kan harus memberi teladan dan itu tidak mudah. Termasuk misalnya menghadapi keluarga-keluarga yang berantem. Padahal misalnya rumah tangga pendetanya sendiri sedang berantakan. Mungkin istrinya enggak marah-marah mulu. Atau suaminya marah-marah mulu. Uh, mereka sendiri sedang berusaha untuk recovery. Tapi mereka harus recovery jemaat. Nah itu juga sebuah tantangan yang yang luar biasa. Nah biasanya kalau di pertemuan-pertemuan pendeta itu biasanya kita suka sharing. Masalah-masalah seperti ini. Apa sih masalah terberat yang dihadapi oleh bapak atau ibu selama ini dalam menjalani tugas penggembalaannya banyak sekali yang dihadapi oleh para pendeta, itulah sebabnya tadi kenapa dimintai persetujuan istri hmm. karena istri harus tahu beban seorang pendeta belum lagi kalau misalnya dia pendeta laki-laki ada jemaat perempuan yang habis ditinggal oleh suaminya atau habis ditinggal oleh pacarnya lalu tiba-tiba nempel ke pendetanya Ya kadang-kadang sebagai istri pendeta itu ya hanya bisa lulus dadah mau mau gimana lagi namanya juga pendeta dan tantangannya banyak sekali ya, untuk menjadi pendeta itu tidak tidak mudah sehingga <tuh> uh, kalau misalnya suami si penanya ini memang yakin betul bahwa dia sudah dipanggil untuk menjadi seorang pendeta maka suami dan istri ini sebaiknya berdoa bersama dulu memohon hikmat dari dari Tuhan karena menjadi seorang hamba Tuhan itu sama saja dengan mendedikasikan 24 jam itu untuk pelayanannya kalau kita jadi guru itu kan ada jam kerja, hmm. kita kerja di kantor itu ada jam kerja, tapi kalau pendeta itu nggak ada jam kerja ada orang bilang hari Senin itu adalah hari libur kaum pendeta. Hmm. Tapi... Belum tentu. Enggak juga. Saya bahkan selama menjadi pendeta rasanya enggak pernah merasakan libur di hari Senin. Selalu ada saja uh, jemaat yang butuh, jemaat yang uh, pengen dilayani dan sebagainya. Belum lagi misalnya uh, saya merasakan pergumulan gembala kita uh, terutama menjelang bulan Juli. Biasakan kita bulan Juli itu ada pergantian majelis jemaat. Hmm. Nah, ada apa ya? Ketika mau menunjuk seseorang untuk menjadi bagian dalam tim majelis itu, sementara gembala itu tahu sampai ke dapurnya jemaat ini. Kadang-kadang menunjuk orang itu jadi serba salah. Ya, bayangan kalau misalnya misalnya uh, Agus lagi punya masalah misalnya Uh, misalnya terlilit sekarang apa sih masalah yang paling sering terjadi itu ojol eh, oh, pinjol. eh pinjol. Pinjol. pinjol terlilit Pinjol dan Gembala tahu, karena misalnya Agus cerita misalkan, tapi pada saat yang sama, gereja sedang membutuhkan Agus untuk masuk ke dalam tim penggembalaan misalkan, eh uh, tim kemajelisan sangat butuh nah antara mau menunjuk dengan uh, apa ya Ya kita mau tunjuk itu kan jadi serba salah, jadi kayak kita menambah beban hidup, hmm. ya kan kayak gitu kan Nah ini beberapa kali terjadi, setiap kali mau pergantian, pergantian majelis, pergumulan yang dihadapi oleh para pendeta itu seperti itu Jadi kita ketika memilih-milih orang kayaknya ini cocok tapi tiba-tiba ada pendeta yang bilang dia pernah curhat loh ke saya ada masalah begini, waduh Gimana dong gak enak juga kalau misalnya kita main tunjuk-tunjuk segala. Tapi masalahnya di gereja itu tidak ada satu pun jemaat yang tidak punya masalah. Betul. Semua ada masalah. Dan kadang-kadang orang pikir enak ya kalau jadi orang kaya ya. Punya duit, banyak, punya usaha besar. Tapi kita melihat sendiri. Uh, apa? masuk sendiri ke dalam pergumulan orang-orang yang berduit itu. Semakin besar duitnya semakin besar masalahnya. Karena misalnya hutangnya aja enggak kayak hutang kita ya. Iya. Kita hutang mungkin 2 juta, 3 hmm. juta udah beba, udah udah pusing. Pusing lepak-lepak, udah kayak oh, udah berdoa berlutut. Nah, ini orang-orang yang menjalankan usaha hutangnya sampai miliaran. Belum mikirin karyawannya. Belum mikirin gaji karyawannya yang Uh, bahkan ada orang punya usaha Pernah cerita ke kami Kami aja tidak kebagian hasil usaha Semuanya habis Untuk karyawan nah, oh, Luar biasa Terus kita tanya terus bagaimana Bapak dan Ibu Bisa hidup ya kita melangkah dengan iman saja nah, oh, Luar biasa ternyata ya orang ya Semakin banyak orang pegang duit Semakin gede semuanya imannya karena semakin besar tanggung jawabnya. Apalagi kalau dia punya karyawan, dia punya usaha yang, yang besar. Sehingga <tuh> uh, sering kita menghadapi jemaat, seringkali nyeletuk begitu saja. bilang uh, Dia enak punya duit banyak, dia enak punya perusahaan besar, dia enak punya uh, usaha yang uh, rame, hebat, ya rame. Itu. Padahal ya mungkin kita melihat usahanya besar, karena mungkin dia datang dengan mobil yang bagus, Betul pakaian yang neces lalu kita menilai orang ini luar biasa tapi ketika kita masuk sampai ke dalam-dalamnya ternyata tidak seindah yang kita lihat lebih banyak pergumulan pergumulan yang dihadapi dan pendeta harus menghadapi situasi seperti itu hmm. nah, bayangkan kayak kita ketika uh, sedang membeli ruko sedang membayar ruko kita mau cari dana kemana hmm. Uh, apalagi panitia pada waktu itu mayoritas diisi oleh pendeta. Jadi ketuanya pendeta, sekretarisnya pendeta, tim pencari dananya pendeta. Nah, bayangkan pendeta datang ke jemaat, tadinya mau ngajuin proposal, begitu ngobrol, dia curhat tentang masalah perusahaannya, tentang masalah nggak jadi kita ngajuin proposal. Akhirnya apa yang terjadi? Uh, pada waktu kita awal-awal mau beli ruko itu kan kita ngajuin proposal itu sampai ke beberapa orang. Tapi sebagian besar putus di tengah jalan, kenapa? Karena belum kita ajukan proposal, orangnya udah curhat duluan. Jadi ketika dia tanya, Bapak siapa? Oh saya pendeta di e, gereja yang sedang mau beli ruko ini. Oh Bapak pendeta ya, Bapak bisa doakan saya. Saya, wah gak jadi, kita belum menawarin proposal, hmm. jadi <coughs> jadi langsung kayak enakan karena akhirnya kita tahu ternyata masalahnya ribet banget padahal orang ini yang kita datang ini udah terkenal konglomerat ya udah apa ya teman anak-anaknya aja bermain teman dekatnya Eric Tohir oh, siapa lagi pokoknya orang-orang yang berduit semua tapi ketika dia mulai cerita tentang masalahnya masalah dalam rumah tangganya masalah kesehatannya masalah uh, apa Perusahaannya yang belum berkembang, ada beberapa usaha yang dia bangun dan gagal, kita jadi ibah akhirnya. karena ini nggak nggak tega juga ngasih proposal, ya meskipun didorong oleh panitia-panitia yang lain, udah kasih aja kasih aja. Ya kak kamu udah yang enak. Mm, gak apa -apa kamu nggak tahu apa yang sedang <laughs> dia hadapi, kita <laughs> ngasih sih ngasih gampang, tapi uh, kalau kamu tahu masalah yang dihadapi, kamu pun pasti nggak akan tega ngasih dia proposal, dan itu yang terjadi kenapa ketika kita bentuk panitia dan akhirnya uh, begitu banyak proposal kita sebarkan nyaris tidak ada yang kembali dalam bentuk uang yeah. dan kenapa semuanya itu, itu terjadi, karena ketika kita datang ke orang-orang yang menjadi sasaran kita, yang kita terima masalah dan sebagai pendeta, kalau orang sudah terbiasa menjadi pendeta, pendeta itu lebih fokus kepada penyelesaian masalah daripada dia misalnya mau minta duit. Meskipun dia tahu bahwa uang itu sangat diperlukan oleh gereja, hmm. tapi ketika orang sudah mulai cerita tentang masalah, maka eh, hati seorang pendeta itu dia akan lebih lebih apa ya? lebih terpanggil untuk membantu menyelesaikan masalahnya itu. Minimal dia mendoakan. Hmm. Dan setelah dia tahu masalah masih tega enggak dia mau mintain dana itu orang seperti itu. Nah, itu jadi beban menjadi seorang pendeta itu penuh dengan serba salah. Ya, kita akan tahu masalah semua jemaat itu sampai ke dapur-dapurnya. Sementara kita butuh jemaat itu untuk misalnya kayak tadi masuk ke dalam tim majelis, masuk dalam pembangunan gereja, Mas terlibat dalam usaha-usaha panitia, itu itu pergumulan yang luar biasa. Jadi Ya bagus juga Ibu itu bertanya Ini pasti Ibu kan karena suaminya yeah, kan ya yeah, betul <laughs> Bagus juga Ibu itu bertanya uh, Apa sih pekerjaan dari seorang pendeta Ya hmm. pekerjaan dari seorang pendeta itu Tidak hanya sekedar berdiri di atas mimbar berkhutbah menyampaikan firman Tuhan Enggak Itu mungkin pekerjaan paling kecil dari seorang pendeta Pekerjaan dia yang Hampir 24 jam itu adalah Melayani jemaat Dan semua jemaat tanpa pandang bulu Entah dia orang kaya raya ataupun dia orang yang uh, hidupnya pas-pasan Atau mungkin orang yang penuh dengan kesulitan Semuanya harus dilayani sama Kadang-kadang hmm. kita juga menghadapi dilema kan kalau melayani Kita melayani orang kaya dibilang kok hanya orang-orang itu, itu ya, Padahal sebetulnya masalah dia lebih berat loh daripada orang yang lagi nggak ada duit hmm. Kita melayani orang yang nggak ada duit Orang yang Kayak atau orang yang berduit Jadi iri ini kok dia cuma pilih-pilih Orang-orang yang susah-susah aja ya Dia gak tahu apa kita lagi kesusahan lagi banget. Nah itulah Beban menjadi seorang pendeta itu Penuh dengan serba salah Tapi kalau dengan Ibu Gembala saya sering bilang Kamu gak bisa Menyenangkan Memuaskan hati semua orang Semua orang itu ada maunya mm -mm. Itu pasti Tapi kamu gak bisa Memuaskan semuanya Jangankan kita sebagai manusia Yesus aja datang ke dunia hmm. pada dia anak Allah Dia turun ke dunia Dia aja gak memuaskan kemauan semua orang Buktinya banyak orang yang mau menyalipkan dia hmm. Ya kan Banyak orang yang yang mencemooh dia Banyak orang yang menghujat dia Itu kan berarti gak semua orang puas dengan kedatangan Yesus Bayangkan Yesus aja Orang gak puas Jangankan Yesus Tuhan aja hmm. Gak semua orang di dunia sekarang yang notabene adalah ciptaannya dia yang mau dekat dengan Tuhan, buktinya banyak ateis betul. Banyak, banyak orang sekat, <laughs> Ya kayak, semakin banyak kemarin saya baca berita tuh kayaknya banyak anak muda yang cenderung, cenderung ke ateis makasih, Iya. ya bayangan Tuhan aja yang menciptakan manusia, manusia aja menolak dia mm. nah, apalagi kita yang cuman manusia biasa, mm. kita nggak mungkin uh, memuaskan hati semua orang, mm, dan itu itulah betul. beban dan tanggung jawab seorang Uh, pendeta, mudah-mudahan tetap jadi ditahbiskan jadi pendeta ya suami, ya <laughs> sampai mundur karena <laughs> podcast kita ini <laughs> oke okay, pemirsa podcast kali ini cukup sekian kita sambung di podcast selanjutnya, terima kasih